oke okay, jumpa kembali bersama kami Servis jepara kita akan memberikan trik caranya memperbaiki sebuah magicom bilangnya pada sistem tidak atau istilahnya bau oke okay, bisa kita perhatikan untuk pengukur suhu kita tembakan pada bagian bawah atau di bagian atas untuk bagian bawah 47 sampai 46 untuk bagian atas sepertinya 31 dan pada bagian sistemnya kita lihat untuk penghangat pada ampere dan pada watt bisa dilihat untuk rekan-rekan untuk watt antaranya 40 oke dan untuk Ampere 0,20 pada sistem sepertinya kita perhatikan untuk buatnya terlalu kecil sekali oke kita tembakan lagi pada bagian sistem untuk elemen atas bisa diperhatikan untuk rekan-rekan tidak pada suhu tidak mau naik atau tidak mau meningkat masih di angka 31 dan pada bagian atas tidak terasa panas oke okay, bisa rekan-rekan untuk melihat triknya caranya memperbaiki magicom Yongma oke okay, kita akan membongkar pada sistemnya oke okay, rekan-rekan sepertinya pada bagian kabel tercepit dia terluka oke okay, seperti ini bisa kita lihat sepertinya pada bagian kabel yang dari salah satu kabel terluka dan tercepit sepertinya mungkin terjadi putus pada sistemnya ini oke okay, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan oke, okay, ternyata memang putus daripada salah satu kabel kita akan menyambung pada sistemnya nanti kita akan perbaiki sebetulnya mudah sekali untuk perbaikan magicom yang terjadi pada nasi bau oke, okay, kita lanjutkan untuk penyambungan dan merapikan pada sistem itu kejadian ketika aku sama oke, okay, kita berikan power seperti ini pada ampere sudah di angka 0.2526 dan pada watt sudah di angka 50 lebih sedikit, oke okay. Sepertinya pada sistem elemen atas sudah mulai bekerja oke, okay. kita pastikan menggunakan alat pengukur suhu atau pendetek suhu kita lanjutkan untuk mengukur suhu oke okay nanti kita mencoba mengukur seperti ini di angka 30 dan sampai mencapai 34 sampai 35 sepertinya sudah oke okay. asalnya cuma 32 31 ini sudah mencapai 35 oke okay. sangat mudah sekali untuk rekan-rekan caranya perbaikan magicom yang nasinya pada nasi bau oke okay. terima kasih untuk rekan-rekan oke okay, rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan dapat mengikuti video update kami yang terbaru oke okay, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan share video kami Eh, hey, oh. nyopot lagi di situ, Itu kan kebakaran itu. Dapat itu di situ. Itu lagi ketok tadi. Eh, pasang di Pasang di. Itu di Ini motor pribadi. Kita. sih. Kalau orang munggah-munggah Ini dia kan, kalau Kalau apa jenangnya Orang munggah berarti putus samping luar dua yang kena apa nih